Aroma bunga warna hitam beredar dan menembus langit saat riak aneh menyelimuti seluruh suku Marten Celestial iblis. Karena ini, seluruh langit menjadi berkabut dan kabur, menyebabkan seseorang merasa agak bingung. Ini adalah pertanda bahwa bunga iblis iblis abadi akan menyelesaikan ilusi. Setelah ilusi itu selesai, anggota suku Celestial Demon Marten yang lebih lemah semua akan terjebak di dalam. Selain itu, bahkan jika mereka terbangun itu masih akan meninggalkan mereka dengan luka parah. Bagaimanapun, ada celah besar antara mereka dan praktisi tingkat atas di gua surgawi. Ayo serang sekarang, kita tidak bisa menunggu lagi. Pemimpin suku Celestial Diman Martin melihat pemandangan ini dan tahu bahwa mereka tidak bisa menunggu lagi. Dimengerti, Suli mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dia melambaikan lengan bajunya sebelum 10 sosok bergegas dari bawah. Mereka semua ahli utama yang telah melangkah ke tahap samsara dan mereka dianggap sebagai elit dari suku marten Celestial Iblis. Semua orang lindungi anggota suku yang lebih lemah. Suli melihat ke bawah dan berteriak dengan suara yang dalam. Saat ini, beberapa anggota suku yang lebih lemah telah jatuh ke halusinasi. Karena itu, ada kebutuhan bagi individu yang kuat untuk melindungi mereka. Teman muda Lindong. Kamu dapat memilih salah satu dari individu yang tersisa. Yang perlu kamu lakukan adalah meninggalkan beberapa untuk melindungi sisa suku. Petik 2. Baik, lindung mengangguk, tanpa basa-basi lagi. Tubuhnya bergerak saat ia dengan cepat menarik kembali. Di zaman kuno, meskipun perilaku merajalela dari suku Imo kamu, suku kamu masih tidak dapat membasmi suku Celestial Demon Martin kami. Sekarang, kamu benar-benar percaya bahwa kamu dapat memusnahkan suku iblis Marten Surgawi aku hanya dengan dua raja Imo saja. Lelucon yang luar biasa, pemimpin suku Celestial Demon Marten maju selangkah sebelum Yuan Power yang menakutkan berkumpul di belakangnya. Riak reinkarnasi menyebar dan semuanya menjadi sunyi di bawah riak ini. Haha, apakah kita berhasil atau tidak? Kita akan mencari tahu setelah kita mencoba. The Heaven Illusion King tertawa. Dia mengepalkan tangannya sebelum aura iblis mengerikan menyebar. Banyak simbol hitam misterius muncul di wajahnya yang pucat, membuatnya tampak lebih menyeramkan. Bang, keduanya saling berhadapan sebelum percikan menyala. Detik berikutnya, dua sosok cahaya menakutkan menembak secara bersamaan sebelum mereka bertabrakan satu sama lain. Setelah itu, kedua sosok cahaya naik ke langit di tengah gelombang serangan yang menyebar. Menyerang. Zuli melambaikan tangannya setelah melihat ini. Segera, sepuluh ahli panggung samsara di belakangnya meraung serempak. Setelah itu, sebelas toko menembak langsung ke arah Earth Illusion King. Hao Jouyu, kendalikan formasi dan hilangkan orang lain. The Earth Illusion King melirik Hao Jouyu yang berdiri di belakangnya sebelum dia menyatakan dengan acuh tak acuh. Dimengerti, ekspresi brutal muncul di mata Hao Jouyu ketika dia mendengar ini. Setelah itu, dia menatap mengancam semua orang yang hadir. Setelah memberikan instruksinya, Art Illusion King bergegas maju dan menyerbu ke arah kelompok Zuli dengan gaya sombong. Aura iblis yang mengerikan menyapu sebelum dia dengan paksa menghentikan kelompok Zuli. Ketika Lindong melihat pertempuran gempa bumi yang langsung meletus di langit, dia tanpa sadar menghela nafas. Barisan untuk pertarungan ini tidak kalah dengan yang dia lihat di Flame Divine Hall. Martin kecil, Lindong bergegas ke bawah dan muncul di samping Little Martin. Sampai sekarang, sudah ada banyak ahli dari suku Martin Celestial Iblis berkumpul di sekelilingnya. Meskipun mereka lebih lemah dari para tetua, mereka dianggap sebagai elit. Contohnya adalah Wu yang telah memasuki tahap samsara. Namun, masih ada jarak antara dia dan para tetua. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ketika Little Martin melihat adegan kacau ini, dia bingung. Setelah semua, mereka semua sangat waspada terhadap bunga iblis-iblis abadi. Kita harus menghancurkan formasi itu sesegera mungkin. Jika tidak, semakin banyak orang akan jatuh ke halusinasi ketika aroma halusinasi menumpuk. Lindong melirik bunga hitam yang bergoyang di puncak gunung yang jauh, sebelum dia berkata dengan suara yang dalam. Bagaimana kita memecahkannya? Tanya Little Marten. kita harus menghapus semua 69 Eternal Illusion Demon Flowers secara bersamaan untuk menghancurkan formasi. Namun, kita tidak dapat mendekati bunga iblis-iblis abadi. Wu Zong mengerutkan kening dan berkata, dia cukup kuat dan dia masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Namun, mungkin sulit bagi orang lain untuk melakukannya. Kalian semua harus membagi dirimu dalam 69 kelompok dengan tiga laki-laki di setiap kelompok. Setelah merenung sejenak, Lindong menginstruksikan mereka. Martin kecil tidak ragu setelah mendengar ini. Dia melambaikan tangannya di hadapan sejumlah besar ahli dari suku Martin Celestial Iblis, yang berkumpul di sampingnya. Segera berpisah dengan cara yang terkoordinasi dengan baik. Segera setelah itu, mereka membentuk 69 kelompok kecil. Linep ini cukup tangguh dan menyebabkan lindung diam-diam memuji mereka di dalam hatinya. Tidak heran mereka adalah salah satu dari empat suku penguasa. Landasan seperti itu benar-benar layak dihargai. Aku akan memberikan masing-masing kelompok jimat penghancur iblis. Ini akan memungkinkan kamu untuk sementara waktu menekan aroma halusinasi Eternal Illusion Demon Flower. Kalian semua harus bekerja sama satu sama lain dalam periode waktu yang sangat singkat ini dan menghapus ke 69 Eternal Illusion Demon Flowers untuk menghancurkan formasi. Lindong mengepalkan tangannya sebelum batu leluhur muncul di telapak tangannya. Selanjutnya, 69 lampu putih hangat keluar dan diberikan kepada 69 kelompok kecil. Selain itu, batu leluhur hanya mampu menghasilkan jumlah jimat penghancur iblis ini. karenanya kami hanya memiliki satu peluang. Jika kita gagal, kita akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dapat menghancurkan formasi. Pada saat itu, aku khawatir keadaan akan semakin menyusahkan. Lindong memperingatkan dengan ekspresi serius. Dimengerti, banyak ahli dari suku Marten Celestial Iblis mengangguk dengan sungguh-sungguh setelah mendengar ini. Bagaimana denganmu? Seolah dia mengingat sesuatu. Little Martin tiba-tiba berbalik ke arah Lindong dan bertanya. Setelah itu, Wu Zong dan yang lainnya juga menatap Lindong dengan ekspresi ragu. Tidak mungkin orang itu akan membiarkan kita menghancurkan formasi dengan mudah. Oleh karena itu, aku akan menghadapinya. Lindong mengangkat bahu. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat tempat di langit. Di tempat itu, Hao Zhaoyu menatap mereka dengan mata seram. Sementara itu, Aroma halusinasi hitam pekat beredar di sekitarnya. Sepertinya yang terakhir mampu mengaktifkan kekuatan formasi. Apakah kamu akan bertarung sendirian dengannya? Ekspresi Little Martin berubah. Sebelumnya, dia telah bertukar pukulan dengan Hao Jouyu dan dia tahu betapa sulitnya berurusan dengan orang itu. Terlebih lagi, dia saat ini menjadi jauh lebih kuat. Karena dia dapat memanfaatkan kekuatan formasinya. Mengapa aku tidak membantu kamu? Lindong menggelengkan kepalanya. Aroma halusinasi di sekelilingnya sangat padat. Tanpa perlindungan dari batu leluhur, kamu tidak dapat bertahan lama. Tenang. Aku mungkin sakit kepala berurusan dengan dia jika dia hanya ahli panggung biasa iblis siluman Marten suku Samsara. Namun, itu akan jauh lebih sulit karena dia memiliki kekuatan Yimo. Petik 2. Sebagian besar teknik Lindong sangat kuat melawan Yimo. Oleh karena itu, Meskipun orang lain mungkin merasa mereka sangat sulit untuk berurusan dengan. Itu jelas jauh lebih mudah baginya untuk berurusan dengan Yimo dibandingkan dengan seorang ahli biasa. Baiklah, beritahu kami jika kamu tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan aku akan memimpin beberapa orang dan membantumu. Martin kecil mengerutkan kening, namun ada sedikit yang bisa dia lakukan sekarang. Karena itu, dia hanya mengangguk dan berkata, aku akan... Lindung tersenyum tipis, dia berkata, kalian semua harus bergegas, ayo bergerak, selain itu, jangan hancurkan bunga iblis-iblis abadi, cabut mereka dan serahkan padaku, aku punya rencana untuk mereka. Petik 2, Martin kecil mengangguk, kemudian, dia melambaikan tangannya dan berteriak, bergerak, ratusan tokoh segera bergegas maju ke segala arah setelah suaranya terdengar, momentum mereka cukup mengejutkan. Setelah kelompok Little Marten dengan cepat pergi, Lindong mengunci matanya pada Hao Jouyu yang berdiri di langit. Tubuhnya bergerak sebelum dia melompat ke langit. Akhirnya, dia muncul di depan yang terakhir. Bocah tingkat kematian mendalam belaka sebenarnya berani menantang aku sendirian. Benar-benar bajingan sombong. Hao Jouyu memandang Lindong yang datang sendiri sebelum ejekan naik di bibirnya saat dia tertawa. Sudah cukup untuk berurusan denganmu. Lindong tertawa sebelum cahaya putih hangat mengisi ruang di sekitarnya. Aroma halusinasi itu, yang menyebar, akan menghilang dengan suara mendesis saat melakukan kontak dan mereka tidak bisa membahayakan Lindong sama sekali. Kata-kata tak tahu malu seperti itu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada yang bisa aku lakukan untuk kamu karena kamu dilindungi oleh batu leluhur? Selain itu, karena kamu menghancurkan rencanaku, aku pasti akan membuatmu menderita nasib lebih buruk daripada mati setelah aku menangkapmu. Hao Jouyu memberikan tawa mengancam. Segera setelah itu, segel tangannya berubah sebelum aroma bunga hitam di sekitarnya dengan cepat menyebar. Setelah itu, dia mengayunkan lengan bajunya sebelum ruang bergetar, dan lebih dari selusin tanaman merambat hitam besar yang menyerupai ular beracun. Menembus ruang kosong dan menembak eksplosif ke arah lindung dengan kecepatan seperti kilat. Bang, lindung mengepalkan tangannya saat melihat ini. Petir meletus sebelum petir kaisar tongkatnya muncul. Setelah itu, petir melesat dan merobek lebih dari selusin tanaman merambat hitam besar. Sizzle-sizzle, tanaman merambat hitam itu. Yang bisa dengan mudah menjerat ahli tahap kematian mendalam yang sempurna. Terbelah setelah petir melintas tempat-tempat di mana mereka terbelah sehalus permukaan cermin. Kekuatan ini, murid Hao Jiu-yu menyusut ketika dia melihat ini. Itu karena dia bisa mendeteksi kekuatan yang menakutkan dari tongkat kaisar petir di tangan Lindong. Simbol leluhur Thunderbolt. Kamu cukup tajam, Lindong tertawa. Aku bertanya-tanya mengapa kamu berani datang sendiri. Ternyata kamu benar-benar memiliki sesuatu seperti ini untuk diandalkan. Namun, Meskipun simbol leluhur Thunderbolt sangat kuat Dengan kekuatan lemahmu Harta seperti itu telah hilang begitu saja Petik 2 Setiap objek eksternal tidak berguna dalam menghadapi kekuatan absolut Hao Jiu tertawa Tubuhnya bergetar di depan sayap kelelawar hitam sepuluh ribu kaki besar yang memanjang dari punggungnya Segera Kekuatan Yuan di sekitarnya mulai bergolak keras Pada saat ini Aroma halusinasi hitam mulai berkumpul dengan cepat di lengan Hao Jouyu yang rusak. Mengubahnya menjadi lengan hitam misterius dengan tato bunga abadi iblis-iblis di atasnya. Kamu tidak memenuhi syarat untuk bermain denganku. Bocah. Mengepakkan sayap kelelawarnya. Hao Jouyu tiba-tiba mengepalkan lengan hitamnya dengan erat. Ketika dia merasakan lautan luas dan perkasa seperti energi yang melonjak di dalam tubuhnya. Senyum di sudut bibirnya semakin brutal. Masih terlalu dini untuk mengatakan siapa yang tidak cocok untuk siapa. Lindong menginjak kakinya dengan keras ke tanah. Segera, raungan naga yang jernih dan kuno dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Setelah itu, cahaya berwarna giok berkumpul di belakangnya. Kemudian, dengan suara kepulan, mereka melepaskan diri dari tubuhnya dan berubah menjadi sepasang sayap naga berwarna giok berwarna sepuluh ribu kaki. Mengaung-mengaung. Beberapa ratus tato cahaya naga meraung dan berputar-putar di sekitar tubuh Lindong. Setelah itu, tekanan kuat menyapu seperti air banjir, tanpa sadar menarik perhatian orang banyak. Selain itu, setelah mereka melihat sayap giok besar 10.000 ribu kaki di belakang Lindong, shock segera muncul di mata mereka. Tiak itu, pemimpin suku Celestial Diman Martin Suku, yang terlibat dalam pertarungan yang intens dengan Heaven Illusion King mengalihkan perhatiannya pada saat ini pandangan sekelilingnya melayang ke arah sosok kurus yang berdiri di langit sementara sedikit kejutan muncul di hatinya ini sebenarnya tulang naga primal bersambung lanjut ke part berikutnya ya bab 1144 kemunculan kembali kesedihan mengaung lebih dari 100 tato naga hijau menari-nari di sekitar lindung sementara naga gemuruh menggema di seluruh daerah Tekanan suku naga kuno dan berat naik dalam suku Celestial Demon Marten, Sebuah adegan yang sangat mudah menarik perhatian semua orang. Tekanan suku naga, perubahan Lindong bahkan menyebabkan Hao Jouyu sedikit terkejut. Matanya tampak sedikit aneh saat dia mengamati Lindong. Yang terakhir jelas adalah manusia yang asli. Namun, tekanan suku naga ini juga sangat murni. Begitu murni sehingga bahkan beberapa ahli top dalam suku naga tidak dapat membandingkan. Ini tidak diragukan lagi agak membingungkan. Sungguh orang yang menarik, dia tidak hanya memiliki batu leluhur dan simbol leluhur, tetapi juga tekanan kuat dari suku naga. Petik dua. Hao Jouyu tersenyum dengan acuh tak acuh. Namun, matanya tidak tersenyum. Meridian hitam bergoyang-goyang di lengan iblis hitamnya, memancarkan riak energi yang sangat liar dan keras. Namun, tidak peduli berapa banyak teknik yang kamu miliki. Kamu masih akan mati hari ini. Kilau emas berkelip di mata Hao Jiu -Yu. Tanpa basa-basi lagi, kakinya menginjak udara sementara aroma halusinasi hitam melonjak dan tubuhnya muncul di depan lindung dalam hantu seperti mode. Jarinya mendorong ke depan di udara dan aroma halusinasi hitam berkumpul. Itu langsung berubah menjadi duri kayu hitam besar yang merobek udara dan dengan kejam menusuk dahi Lindong. Swoosh! Sayap naga berwarna giok di belakang Lindung dengan paksa mengepak. Angin liar bertiup dan tubuhnya meluncur mundur dengan eksplosif dalam sepersekian detik. Menghindari serangan hebat Hao Jouyu. Bang, Lindong menyerang saat tubuhnya menarik kembali. Petir menyambar tongkat kerajaan di tangannya ketika banyak bayangan tongkat muncul. Bayangan tampak memenuhi langit saat mereka menyelimuti Hao Jouyu. Trik tidak penting, Hao Jouyu tertawa dingin dengan pusaran tangannya. Kelopak hitam muncul di depannya. Selanjutnya, itu secara langsung memblokir banyak bayangan tongkat kekuasaan. Pergi, Hao Jouyu menjentikkan jarinya dan kelopak bunga hitam di depannya melesat maju. Aura tajam memotong ruang dan langsung menuju tenggorokan Lindong. Dentang, tongkat kaisar petir di tangan Lindong mendorong ke depan. Dengan ringan mengangkat tepi kelopak bunga, sedikit mengubah lintasan yang terakhir. Selanjutnya, lopak bunga bersiul melewati bagian atas kepala Lindong. Lindong mengungkapkan pengalaman bertarungnya yang luar biasa dalam pertukaran ini. Bertahun-tahun pertarungan hidup atau mati telah memberinya indera pertempuran yang sangat akut. Tunjukkan padaku kemampuanmu yang sebenarnya. Jika tidak, kamu akan memiliki sedikit peluang untuk menang. Kata Hao Jiu Yu dengan suara lemah. Dia mengulurkan tangannya dan aroma halusinasi hitam terkondensasi menjadi banyak bunga iblis-iblis abadi di tangannya sementara riak aneh menyebar. Mata Lindung sedikit mengeras. Sepertinya dia tidak perlu sopan sama sekali. Dia menarik napas dalam-dalam dan ketika dia menghembuskan napas, raungan naga yang guntur dipancarkan. Mengaung, kecemerlangan warna batu giok yang hangat meledak dari dalam tubuh Lindong. 300 tato naga hijau awalnya berputar di sekitar lindung secara bertahap berubah. Akhirnya, mereka berubah menjadi 300 tato naga emas keunguan. Kilau emas keunguan juga muncul di mata lindung pada saat ini karena aura awalnya kuat melonjak sekali lagi. Jelas, dia telah mengaktifkan kekuatan primal Dragonborn. Sekarang ini akhirnya menjadi sedikit menarik. Hao Jouyu tertawa dingin. Dia mengepalkan tangannya dan banyak bunga iblis-iblis abadi ditembak. Mereka muncul seperti banyak bintang hitam saat mereka bergegas menuju Lindong dari segala arah. Lindong memegang Lightning Emperor scepter dengan matanya sedikit tertutup. Mereka tiba-tiba terbuka pada saat berikutnya ketika 300 tato naga emas keunguan di sekitarnya mengeluarkan raungan panjang ke arah langit. Bang, tubuh Lindong berubah menjadi seberkas cahaya emas keunguan saat dia menembak ke depan. Tiga ratus tato naga emas keunguan melingkari tubuhnya. Membuatnya tampak seperti naga emas besar keunguan yang mengeluarkan tekanan tanpa akhir. Bang bang bang, cahaya ungu keemasan menyapu dan banyak bunga iblis-iblis abadi segera meledak. Bahkan ruang terdistorsi dengan keras kemanapun dia lewat. Hao Jouyu tetap diam saat dia melihat sosok cahaya emas keunguan yang dengan ganas menagih padanya. Jijik bangkit dari sudut mulutnya. Dia membiarkan cahaya untuk mengisi saat dia perlahan mengangkat lengan iblis hitamnya. Telapak tangannya terbuka dan langsung bertemu dengan Lightning Emperor Skepter yang melesat keluar dari cahaya keunguan. Berderit-berderit, tongkat kaisar cahaya yang mengandung kekuatan 300 tato naga emas keunguan dengan kuat menikam telapak tangan Hao Jouyu. Suara menusuk meletus sementara riak energi yang dihasilkan bergesekan dengan udara, mengeluarkan suara gemuruh. Namun. Hao Jouyu, yang telah menggunakan telapak tangannya untuk secara paksa menerima serangan sengit Lindong, bahkan tidak bergerak. Lengan iblisnya juga tidak menunjukkan tanda-tanda gemetar. Satu-satunya perubahan adalah bahwa simbol Eternal Illusion Demon Flower Tato di lengan iblisnya tampaknya telah mekar sedikit. Ekspresi Lindong berubah ketika dia melihat ini. Hao Jouyu memang bukan individu biasa. Tidak heran bahkan Marten kecil menderita di tangannya. Nyahlah. Hao Jiuyu mengungkapkan cibiran saat telapak tangannya terpelintir dan secara eksplosif tersentak. Bang, sebuah gelombang kejut energi yang tak tertandingi liar dan keras menyapu, menyebarkan cahaya emas keunguan yang telah diciptakan Lindong. Tato naga emas keunguan di sekitarnya juga berkurang jumlahnya. Ku, huh. niat mengerikan melonjak dalam mata Hao Jiuyu saat dia memaksa Lindong kembali dengan telapak tangan. Tubuh Hao Jiuyu bergerak dan banyak bayangan muncul di sekitar Lindong. Lengan iblisnya berisi kekuatan yang menakutkan saat menyapu Lindung dari segala arah. Dentang, dentang, dentang. Tongkat Kaisar Petir di tangan Lindung berubah menjadi banyak baut kilat pada saat ini. Baut petir ini melindungi tubuh Lindong. namun dia jelas-jelas jatuh pada posisi yang tidak menguntungkan. Beberapa serangan Hao Jiu telah merusak pertahanannya dan langsung menabrak tubuhnya. Jika bukan karena Lindung memiliki primal Dragonborn. Dia pasti akan terluka serius oleh serangan kuat seperti itu. Sementara Lindung melakukan yang terbaik untuk berurusan dengan Hao Jouyu, kelompok kecil Little Marten sudah mendekati puncak gunung yang jauh. Cahaya putih samar tersebar dari Demon Destroyer Talisman dan menutupi mereka, melindungi mereka dari erosi aroma halusinasi di luar. Kakak laki-laki Ah Diao, tampaknya saudara Lindung tidak dapat menahan lagi. Ekspresi seorang ahli dari suku Marten Celestial Siluman di samping Little Martin tiba-tiba berubah saat dia berbicara. Tubuh Little Marten berhenti, dia menoleh untuk melihat dan melihat Lindong diselimuti oleh serangan Hao Jouyu. Upil matanya sedikit menyusut saat tinjunya mengepal erat. Kakak laki-laki Ah diao. mengapa kamu tidak pergi dan membantu saudara Lindong? Mari kita tangani ini, kata orang lain, dari kelihatannya. Situasi lindung tampak cukup mengerikan. Ah, dia merenungkan setelah mendengar ini, namun dia menggelengkan kepalanya di depan dua pasang mata yang terkejut karena dia mengatakan bahwa dia bisa mengatasinya. Dia pasti akan bisa melakukannya. Mari selesaikan tugas kita terlebih dahulu. Petik dua dimengerti, mereka berdua mengangguk. Mereka bertukar pandang satu sama lain dan melihat ketidakpastian dan ketidakberdayaan di mata satu sama lain. Mereka benar-benar tidak dapat memahami dari mana kepercayaan Little Martin berasal. Hao Jouyu itu adalah orang yang kejam yang bahkan telah mengalahkan Little Martin. Meskipun Lindung memiliki banyak teknik, akhirnya masih ada perbedaan besar antara dirinya dan Hao Jouyu. Namun, meskipun ada ketidakpastian, mereka tidak dapat berkomentar karena Little Martin sudah berbicara. Ketiganya masuk ke dalam lapisan aroma halusinasi hitam yang lebat dan langsung bergegas ke puncak gunung. Little Martin melirik ke arah tempat yang jauh itu, menggunakan suara yang hanya bisa didengarnya. Dia bergumam, "Sebaiknya jangan sampai mati. Kalau tidak, kamu akan kehilangan semua wajah kami, saudara." Bang, lengan iblis hitam itu seperti naga racun yang secara langsung menghancurkan pertahanan petir dengan cara yang sangat sombong. Setelah itu. Ia mendarat di dada Lindong dengan kecepatan kilat. Suara menyebar rendah dan dalam. Dada Lindong tampak sedikit tenggelam. Tubuhnya terbang mundur dan seteguk darah segar tanpa sadar keluar dari mulutnya. Meskipun dia memiliki primal dragon bone dan tubuh fisik yang sangat kuat, jelas bahwa serangan ganas dari Hao Jouyu ini tidak mudah untuk ditanggung. Pulang di tubuh kamu benar-benar sulit. Hao Jouyu menatap Lindong dengan ejekan. Tapi matanya mengandung kejutan. Serangannya sebelumnya bisa melukai ahli panggung samsara lainnya. Dan bahkan lebih tidak perlu dikatakan untuk ahli tahap kematian mendalam. Namun, selain memuntahkan darah, aura Lindung masih kuat. Yang terakhir ini tampaknya tidak menunjukkan tanda-tanda terluka parah. Kemampuan untuk menahan dipukuli ini bahkan membuat Hao Jeyu tercengang. Mampu bertahan dipukuli juga semacam kemampuan. Lindung menghapus jejak darah di sudut mulutnya. Suaranya masih tenang. Itu memang semacam kemampuan. Hao Jouyu mengangguk, senyum di bibirnya berangsur-angsur menjadi ganas. Namun, sebuah batu bisa hancur menjadi debu terlepas dari seberapa sulitnya itu. Biarkan aku melihat berapa kali kamu bisa bertahan. Petik dua. Cahaya hitam tiba-tiba bersemi dari lengan iblis Hao Jouyu setelah suaranya terdengar saat cahaya jahat berdesir keluar dalam gelombang. The Eternal Illusion Demon Flowers bertato di lengannya juga perlahan mekar sedikit demi sedikit saat cahaya menyebar. Meridian hitam itu seperti akar bunga saat menyebar di seluruh lengan Hao Jouyu sementara aura jahat yang menakutkan dengan cepat diseduh. Lihatlah bagaimana pukulanku akan menghancurkanmu menjadi debu. Mulut Hao Jouyu berpisah, membentuk senyum bengkok saat dia dengan erat mengepalkan tangannya. Bahkan ruang itu sendiri mulai berubah. Darah dimuntahkan dari mulut Lindong sementara ekspresi serius berkumpul di mata Lindong. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan yang berkumpul di lengan iblis Hao Jouyu. Benar-benar orang yang menyusahkan, Lindong perlahan-lahan mengendurkan cengkeramannya yang erat pada tongkat kaisar petir. Setelah itu, dia dengan lembut meletakkan kedua tangannya, membentuk segel yang sangat aneh. Menyusul pembentukan segel ini. Tato naga emas keunguan mengamuk di sekitar tubuhnya secara bertahap menjadi tenang ketika riak misterius berdenyut dari telapak tangannya. Riak turun dari atas dan akhirnya memasuki tanah di bawah. Pada saat ini, semua orang bisa merasakan tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar sedikit. Seolah-olah naga raksasa bangkit, energi besar dan kuat melonjak seperti air banjir di bawah tanah. Tanaman di permukaan mulai layu sebagai aura sepi diam-diam menyebar. Lindong perlahan mengulurkan tangannya. Setelah itu, dia mengarahkan tangannya ke tanah di bawah dan dengan ringan mengepal. Sebuah suara lembut sepertinya membawa serta suara tanah yang teredam saat bergema di seluruh tempat. Semua makhluk hidup di negeri ini berubah menjadi sunyi sepi. Bersambung lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa sayangku. Angwa angwa dada